Okay, kita akan bahas skenario blok ginjal ini Dengan keluhan pasien yang memiliki urin ya. Buang air kecilnya merah Ada nyari pinggang dan demam ya. Nah, ini nama anaknya Budi baiklah, Ini identitas pasien Usia 4 tahun dibawa ibunya ke poliklinik Jadi pasien mengeluh ada urin kemerahan sejak tiga hari yang lalu. Nah, keluhan tambahannya ada nyeri pinggang, punggung belakang, dan juga demam. Nah, ini riwayat perjalanan penyakit pasien ya, RPP. Jadi, pasien enam hari yang lalu itu demam, tapi karakteristiknya dijabarkan tidak terlalu tinggi, tidak ada ISPA, ya, batuk, pilek nyeri di telinga dan tenggorokan juga tidak ada. Nah dan tidak mual maupun muntah. Sudah diberi obat penurun panas, namun tidak ada perubahan. Sampai dengan tiga hari yang lalu ini tiba-tiba ada urin berwarna kemerahan dan juga nyeri pinggangnya. Akibat pengobatan ya tidak efektif tadi tidak turun panas ya tidak ada perubahan. Kemungkinan parestamol ya draknya ini. Nah untuk iway persalinan dia maupun imunisasi dan pertumbuh kembang ini dianggap masih normal. <tuh> Jadi kelainan <tuh> kongenital dapat kita singkirkan. Lalu pemeriksaan fisik ini dari kesadaran kompos mentis. Nah kalau untuk kasus anak ini yang khas ya. Jadi kita perlu antropometri. Ya Beratnya kita plotting Menurut grafik WHO Sebenarnya ini ada di bab tumbuh kembang anak Nah Kita lihat Kabel indikasinya Karena kita ini blok urogenital Jadi ini good to know Perlu kita interpretasi dan Kasusnya normal ya. Sebenarnya ada juga pakai kalkulator Di link ini Tapi ini underweight ini Sebenarnya bertentangan dengan kurva Jadi lebih baik Pastikan lewat kurva saja Jangan cara cepat seperti ini, mungkin ini kalau standar untuk dewasa masih benar ya, karena dewasa itu 18-24 IMT yang normal nah vital sign memang dari suhu ini tinggi 38 derajat celcius nah, hati-hati kalau untuk interpretasi nadi maupun laju nafas ini kita pakai yang standar usia ya jangan disamakan dengan dewasa Nah kalau tensi kita harus plotting dulu pakai CDC Nah plotting Tidak bisa Seperti kalau dewasa langsung Tinggi di atas 140 Nah kita plotting dulu nih Tinggi pasien berapa Ke kurva Lalu dapat nih Persentilnya nih Misalnya kan Berat badan pasien tadi Nah di 75 ya jadilah, dapat persentil 75, kita lihat tensi tadi, pasien itu 90 nah tensinya 90 di persentil 75, usia 4 nah, ini masih di persentil 50, jadi masih normal karena kalau namanya hipertensi itu persentilnya 90 ke atas ya, hati-hati eh, angka dan besarannya harus teliti jangan sampai terbalik antara besaran persentil dari plotting grafik dengan 90 mm nilai dari tekanan sistolik. Nah, untuk pemeriksaan fisik ini dalam batas normal ya, dari kepala, torak, abdomen namun ini ada nyeri cost cva nyeri ketok sudut antara kosta Setelah rusuk dan juga si tulang belakang. Nah, lalu kalau di inguinal maupun ekstremitas ini masih normal. Nah untuk genitalia eksterna ada kelainan yaitu di prepusium Nah katanya sempit dan ada sisa air kemih. ya Nah inilah kondisi di fimosis. Contohnya. Jadi dia sulit ditarik ya. bul back nah, ini kurang lebih gambarannya jadi yang sempit tadi ya, dia juga disertai merah kata pasien tadi Ya, berarti ada suatu peradangan nih nah hati-hati kalau pemosis ini kalau tidak bisa ditariknya itu harus kalimatnya jelasnya dari pangkal awal memang sudah tidak bisa ditarik atau dia sudah pernah bisa ditarik namun tidak bisa dilepaskan lagi nah kalau dia sudah pernah dari bisa ditarik sebelumnya tidak bisa lepas nah inilah kemungkinan parafimosis beda dengan fimosis. nah ada apa nih di prepusium yang merahnya itu tadi inilah namanya balanopostitis kalau dia balanitis itu di gelang penis postitis itu di prepusium nah kalau di soal ini kemungkinan penis kan memang belum ada data ya. Nah, jadi kita anggap masih bisa positif, walaupun sebenarnya bisa berbarengan. Nah, kalau di skroutum ini hiperemis, nah kemungkinan ada orchitis, ya. jadi ada peradangan di testis. Nah, inilah swelling pain tenderness edema. Ya. Dia ini kemungkinan ada penyebaran infeksi dari hematogen da dari pangkal preposkrim yang tadi kulupnya tadi ini naik ke dalam uretra lalu ke menuju vas deferens epithetimis nah disinilah akibatnya merah ya kita bisa lihat dari sisi warna perbedaannya ini dan juga dari rasa nyeri sebenarnya tuh nah dan juga ditanya dilampirkan status testis kanan dan kiri ini bisa terpalpasi untuk menegakkan diagnosis banding ya menyingkirkan diagnosis banding dari undesentus testis atau criptorchismus takutnya pasien ini secara kongenital tidak turun testis kedua testisnya nah, sehingga lalu kita perlu menegakkan menambah deh kalau dari anamnesis tadi kasusnya memang BAK kan BAK nya merah Lalu nyeri pinggang Nah ini ke sistem organ genital. Nah kita tapi belum jelas etiologinya apa Dari itulah kita cek Lab Nah didapatkan leukocytosis 25.000 ya. Nah leukocytosis dari lab ini Sebenarnya banyak Perbandingannya Dengan sebandingnya Bisa akibat infeksi Ataupun keganasan namun setelah di Pertegas dengan pemeriksaan urin, pasien ini ada hematuri, krus hematuri Nah, lalu untuk secara mikroskopiknya ini juga memang ada eritrosit 8-10 ya, meningkat dari normal Jadi setiap ada interpretasi lab, jangan lupa kita lihat tabelnya normalnya, leukositnya ini Karena ini tentu berbeda, spesimen urin dengan spesimen darah kan Nah, silinder nitrat urea. Nah, inilah kemungkinan ada suatu proses infeksi saluran kemih dari bawah ya, dari posisi tribusi yang tadi genitalia ekterna naik ke retra lalu ke buli, bisa ke ureter dan akhirnya naik ke mangkok pielum dan nefronnya. Jadi akut pielonefritis. Nah, Inilah perjalanan kasus Jadinya pangkalnya sebenarnya sih bisa dari gengguan perkembangan organital Maksudnya gengguan perkembangan ini bisa saja Pasien ini higiennya jelek ya Jadi cebok atau istilahnya bersucinya itu Dia tidak baik ya Toilet higiennya dari orang tua misalnya pakai faktor pampers atau kebiasaan ke, uh, sulit air ya. Nah, jadi berkumpul kuman-kuman di prepusiumnya tadi lalu lengketnya smegmanya tadi nah inilah bisa juga dari clean-nya itu lebih cepat naik, um, membesar namun prepusium itu lambat uh, tumbuh, jadilah Kondisi pimosis ini mengakibatkan tadi gejala pasien keluhannya kan di prepusium ada sisa urin, sulit dibuka dan sempit. Nah, jadi ini terjadi suatu stasis urin, aliran air kemih yang tidak lancar ya. dan bahkan dia bisa berkumpul mengakibatkan suatu peradangan, badan jadilah merah ya, manifestasi klinis di kasus tadi. Lalu bisa terjadi infeksi ascending naik Ini seperti gambar di slide sebelumnya tadi. Ini naik ke atas dari bawah ya. Inilah ada dua kemungkinan kalau secara sistemik yang jadi keluhan tambahan pasien tadi respon imun ya. Nah, di labnya jadilah leukostosis 25.000 WBC-nya tadi. Lalu kalau infeksi ascending mengakibatkan Suatu peradangan pada skrotum orchitis terjadilah kemerahan, warna kulit dari skrotum. Infeksi ascending juga akan menghasilkan kondisi pielonefritis. Jadi nefron yang menyaring darah menjadi urin terganggu ya, radang ya, jadilah bocor WBC-nya mewarnai air kencing. Jadilah BAK kamera dan ditegaskan dengan hasil urinalisis yang abnormal. Nah, karena pielum ini lokasinya ada di pinggang, ada dermatum-dermatum saraf yang terangsang, terjadilah nyeri dan kalau diketok positif CVN-nya, ya, nyeri ketok CVN. Jadi potensi kasus pasien mengalami BAK kamera nyeri pinggang demam. Ya. Karena pileonefritis akut yang disertai balanopostitis dan orchitis, nah jadi ini diagnosisnya tiga sebenarnya. Barulah kita jabarkan gejala pasien tadi prepuum dan scrotum merah dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang dari laboratorium urinalisis dan hematologi. Oke, jika ada yang ingin didiskusikan diskus silahkan tulis di kolom chat video ini, posting konten ini, jangan lupa like, share and subscribe, dan doakan semoga saya semakin produktif untuk konten-konten edukatif yang dapat menjadi bahan belajar mahasiswa kedokteran maupun masyarakat awam, ya, sehingga kita mencapai kondisi Indonesia sehat, salam komen ya. Yep.